di yang indah menuju empat nopi yang sing okay. oh ya yeah, banyak bendera Bye-bye. Right. di kasih telah đau đau đau đau Mantap dire kopi ya. deh. Oh, memang ya, Bang. Dari Aceh langsung Bang. Dari Aceh. Apa? Abang, abangnya juga dari Aceh lho yeah. nih. Ini <tuk> Aceh tepi-tepi sungai, Bang. Salam. Salam-salam ya. Salam buat kopi Abang ya. Dari Junaidi Salam buat kori ikon baru. Yang besok berjod. aja turis ini ya, nah. Bro. Ini kopi yang mantap ya. Dia nih trik dia.